Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1764.96 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1753.14. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081